sehat sehat ya. Iya. Silakan nikmati. Tadi kan hanya buka kerupuk tuh. Nah, ya, kita sini. Sesuai sama besar badan. Kita di sini. Iya, iya, iya. Kesempatan yang diberikan kepada Bapak. Nah. Adapun masalah kan, ya terutama setelah pandemi ini banyak diantara kami, atau bisa dibilang rata-rata ya itu SIM-nya SIM-nya mati Sim mati. Ah, mati, artinya setelah pandemi dan pada saat Corona itu itu kan bisa dibilang simpanan kami terpurus habis oh, iya, iya. jadi untuk bisa menyambung SIM itu pakainya agak, agak ini Nah, nanti kita bisa bantu lah ya Siap nah, nanti yang yang tidak punya SIM Tapi doakan kita ini ada SIM oh, okay. Ya kan? Yeah. Karena memang alatnya sudah ada Tinggal beroperasinya nah, Nanti teman-teman yang ini Yang bekerja sebagai apa namanya penarik ya? Bukan penarik itu pendorongnya ya. Enggak, penarik kan gini <laughs> Pendorong, <laughs> Pendorong. Nanti di apa namanya? di data yang itu masih ya, saja ya. Ya nanti kasihkan. Iya, nanti kolek maksudnya kolektif. paling lebih baik. cepat, lebih enak ya, nanti bagi diawasi. Ya satu-satu. Oh iya iya. Berarti ya. Maksudnya ya. mungkin satu hari 20-15 kah? Makso. Oke, okay. enggak langsung seratus, masing-masing Itu mesti juga terbatas ini ya. Tidak bisa terlalu panas. <laughs> <laughs> <laughs> Seperti saya Pak yang di bundaran misalnya. Nah, saya kumpul situ, ya, yang mati simnya, ya. saya sampaikan ke... Ya Pak, saya tahu aja ya. Ya Pak, nah, nah. nanti kita solid tip dong. colet ya. Tadi biaya, ya, ya supaya kelihatan ini ya, tetap ada usaha dari teman-teman, nanti saya bantu. Makasih banyak, Pak. Ya, ya. Tapi kan kalau gratis kan namanya, wah nggak ada usaha <laughs> sama sekali. <-sama, laughs> kasih diskon. Ya, kali kasih halo, nanti kita bantu. Nanti kita support. <laughs> Tapi, tapi satu kondan persyaratannya, jangan nanti kalau ada penumpang mau antar ke pangat, tidak ada biar tidak bisa. Harus naik di pendakian, iya <laughs> <laughs> kan? Kita sudah mau pindah kantor ini. Jangan sampai nanti ada masyarakat, Pak, tolong diantar ke kantor baru, biar tidak bisa. Kalau sudah diambilkan, sih, harus dibawa ke sana. Oke, okay? <laughs> <laughs> jangan sampai ada di ruangan ini berhadapan dengan Pak Kapolres baru kalian semua ini naik situr bawa situr tidak pakai helm saya tidak mau lihat cari contoh kasih banyak ada lagi begitu saya keluarganya saya ini setiap hari selalu anak Jadi apalagi ada kalau ada kejadian mungkin laka lantaska ada pencurianka tolong dilaporkan di nomor ini. Ini nomor satu ke puluh jam ini nomor ini tidak pernah mati. Ini nomor pelayanan. Jadi tolong dicatat. Ini yang pegang SPK. Tolong dicatat. 0821 delapan dua satu. Tolong dicatat. 0821 delapan dua Sembilan Jadi ini nomor Polres Toraja Utara. Jadi tolong dicatat 0821 9563 9110 Ini tidak pernah mati hidup terus ini. Oke. Okay? Oke. Okay. Tolong ya dilaporkan kalau ada Masalah di sini ya. Okay. Hukum... <laughs>